Ajang pencarian bakat memasak yang dipalut dalam acara Master safe Indonesia kini sedang diminati banyak masyarakat. Selain konten yang menarik, chef yang menjadi juri di acara ini rupanya juga tak kalah menyita perhatian. Sebut saja chef Renata Muluk, yang merupakan juri baru di acara itu. Renata merupakan satu-satunya juri perempuan di ajang Master safe Indonesia musim kelima ini. Pesonanya pun tak kalah memikat dari Sevritrin Marinka yang menjadi juri perempuan di Master Chef Indonesia pada musim-musim sebelumnya. Dikenal sebagai sosok wanita cantik dan pandai memasak, namun perempuan jebolan Le Cordon blue culinary art Prancis ini aslinya tomboy. Penampilan Renata saat di luar acara Master Chef pun nyaris selalu terlihat boyish. Sangat jarang Renata berpenampilan feminim dan memakai rok Meski begitu, melalui akun instagramnya, ditemukan beberapa foto Renata saat mengalahkan rok ataupun gaun Jadi penasaran kan? Seperti apa penampilannya jika set cantik ini memakai rok? Dirangkum dari akun instagram, at Renata Muluk pada jumat berikut Ini data potret Renata Muluk saat mengalahkan rok dan terkesan feminim Satu, begini penampilan Renata Muluk saat memakai rok Auranya jadi beda sekali Dua, di acara formal Renata memang bisa menyesuaikan diri dengan mengenakan gaun Tiga, ia pun terjarang mempampingkan seksi di berbagai momen Empat, nah kalau ini waktu pembetan pakai baju panjang edisi jarang jarang gak sih? lima, gimana menurutmu penampilan Renata kalau bagian seperti ini feminim cocok tidak? enam, meski pakai rok, tapi nuansanya tetap hitam-hitam dong? tujuh, nah jangan jarang nih pakai dress dengan warna cerah? delapan, kalau ini lagi pakai kimono, meski bajunya sudah terkesan feminim, tetap aja gayanya konjol ya? Sembilan, tampil rapi dengan tes lutut ini bikin rata ketemu makin manis Gimana? Setuju tidak? Yaps, berikut adalah 9 potret saya pernah dalam keanggunannya